Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas 5 artis cantik yang menjadi pendamping Raja John di drama Mr. Queen. Mr. Queen adalah drama yang mengangkat tema sejarah dan kerajaan Korea Selatan, yang dibintangi oleh Sine Son dan Kim Hyun. Drama ini mengusung tema pertukaran tubuh yang digabungkan dengan unsur komedi, memiliki cerita yang seru dan sangat menghibur. Membuat drama ini meraih ranting yang cukup tinggi, walaupun sempat mendapat teguran resmi dari KCC atau lembaga yang mengawasi seluruh konten yang disiarkan di televisi dan internet di Korea Selatan. Karena adegan kontroversial, drama ini mengisahkan tentang Jang Bong Wan seorang koki yang bekerja di Blue House di dimana jiwanya tertukar dengan seorang ratu di era dinasti Juson saat ratu tersadar ia mulai berkelakuan unik dan sangat aneh inilah ratu dan empat selir raja Jong di drama Mr. Queen yang pertama ada Sine Son Son merupakan artis yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1989 di Seoul, Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Sineson memulai karir beretiknya di tahun 2012 melalui drama *School* yang tayang pada tahun 2012 sampai tahun 2013, di mana ia berperan sebagai Sinson. Namanya mulai terkenal setelah ia membintangi drama *Five and Now*, yang tayang pada tahun 2016, ia berperan sebagai Ionte. Sinason mulai mendapat tawaran sebagai pemeran utama di tahun 2017 di drama yang berjudul My Golden Life. Sejak itu, Sinason kerap membintangi berbagai judul drama. Di drama Mr. Queen, Sinason berperan sebagai Ratu Kim Soo Yong, Ratu dari Raja sol yang jiwanya tertukar dengan Jong Bong Wan, Koki dari Blue House dari masa depan. Inilah Instagram asli Sineson Yang kedua ada Solina Sorina merupakan artis kelahiran 3 Januari 1996 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun Sorina memulai debut aktingnya di tahun 2015 Namanya mulai dikenal setelah membintangi drama yang berjudul Strong Woman Do Bung Soon yang rilis pada tahun 2017 sebagai Ju Hiji dan drama school yang rilis di tahun 2017 sebagai Hong Nam Ju. Di drama Mr. Queen, Sorina dan Kim Jong Hyun yang berperan sebagai Raja Jong menjadi reunian. Di drama Mr. Queen, Sorina memerankan tokoh sebagai Ju Wajin yang merupakan cinta pertama Raja Jong Juwajin diangkat menjadi selir Raja Choljong dengan gelar selir Wibin. Selir Wibin sangat menyayangi dan mencintai Raja yang membuat ia mudah dibutakan oleh cinta. Inilah Instagram asli Solina. Yang ketiga ada Kim Yeji. Kim Yeji merupakan salah satu artis rookie yang berada di bawah naungan agensi Inyoun Entertainment. Lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2000. Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun Inilah Instagram asli Gim Ye adalah model MV Dalam lagu yang berjudul Head Love Song Yang dipopulerkan oleh Jim Mino Di drama Mr. Queen, Gim berperan sebagai selir Raja Choljon Yaitu selir Yun Gyeong-ok -ok. Yang keempat ada Io Bin Iobin merupakan artis pendatang baru. Drama Mr. Queen adalah drama debut pertama Iobin. Ia lahir di Korea Selatan. Untuk tanggal dan tahun lahirnya, tidak bisa saya temukan. Yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Di drama Mr. Queen, Iobin adalah selir Raja Jong yang bernama Selir Min Jaion, di mana sang ratu memberi gelar sebagai selir. S**t. Inilah Instagram asli Iobin. Yang kelima ada Gang Dayon Gang Dayon merupakan artis yang lahir pada tanggal 6 September 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Gang Dayon sudah membintangi tiga film dan empat drama. Salah satunya adalah Hospital Ship. Agus Saper 2021 dan Mr. Queen 2020 di mana Gang Daeon berperan sebagai selir Raja Cheoljong yang bernama Selir Hong Simyang. di drama Mr. Queen karena wajahnya yang imut sang ratu memberi gelar selir yang imut. Itulah 5 informasi tentang pendamping Raja Cheoljong di drama Mr. Queen yang bisa saya beritahu. Sampai jumpa di video berikutnya.